Pada seri panduan untuk pemula kali ini, kita akan coba menginstal Google Chrome pada Ubuntu 18.10. Pertama-tama kita klik Firefox Web Browser. Di kolom pencarian, ketik Download Google Chrome, lalu tekan Enter. Di urutan teratas, klik Download Chrome Sekarang. Gulung ke bawah, lalu klik Unduh Chrome. Saya pakai 64 bit gulung ke bawah lalu saya akan klik setuju dan pasang pada kotak konfirmasi pilih save file lalu klik ok tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhan selesai Buka hasil unduhan. Klik kanan lalu buka dalam terminal. Kita bisa langsung menginstalasi dari terminal dengan mengetikkan perintah sudo dpkg spasi i spasi nama file lalu tekan enter. Masukkan password lalu tekan enter. Tunggu proses instalasi hingga selesai. Kamu bisa langsung menjalankan dari terminal dengan mengetikkan perintah Google minus Chrome lalu tekan Enter. Selamat, Google Chrome telah terpasang dalam laptop Anda. Kamu punya cara lain menginstal Google Chrome? Tulis di kolom komentar ya.